Oke, tanpa lama-lama, lanjut -lama, saja kita ke baset yang pertama. Nah, oke, itu tadi baset yang pertama. Oke, kita lanjut ke yang kedua. aja ke bahasa yang ketiga oke okay, itu tadi bahasa yang ketiga oke okay, lanjut aja bahasa yang keempat Oke okay, itu tadi basa yang keempat, oke okay, kita lanjut saja basa yang kelima. Nah oke okay, itu tadi basa yang kelima, oke okay, kita lanjut basa yang keenam. Oke okay, lanjut saja preset yang ketujuh oke lanjut saja yang ke delapan oke okay, itu tadi praset yang ke delapan oke kita lanjut praset yang ke sembilan Oke, okay, kita lanjut berset yang ke-10 I love the... Oke, okay, itu tadi preset yang ke-10. Oke, okay, kita lanjut preset yang ke-11. Nah, oke, okay, itu, itu tadi preset yang ke-11. Oke, okay, kita lanjut preset ke-12. Itu tadi pesan yang ke 12 Oke, kita lanjut. Berat ke-13 oke okay, itu tadi Hai, yang ke-13 oke kita lanjut hai. ke-14 Oke, itu tadi yang ke-14, kemudian kita lanjut preset ke-15 kita ke pasal 16. Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah, like dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut aja bahasa yang ke 16. nah oke okay, itu tadi baca yang ke-16 oke okay, kita lanjut saja baca yang ke 17 oke okay, itu tadi baca yang ke-17 oke okay, kita lanjut baca yang ke 18 Oke, okay, kita lanjut preset yang ke-19. Oke, okay, itu tadi preset ke-19. Oke, okay, kita lanjut preset yang ke-20. Oke, okay, itu tadi ke 20% yang saya bagikan, guys. Untuk link downloadnya, silahkan di deskripsi di bawah. Oke, okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.